Halo semuanya kita kembali lagi di Steve G Chanel pembahasan kita kali ini tentang hasil dan jadwal pertandingan La Liga pekan ke-32 dan daftar klasemen sementara daftar top skor sementara dan daftar top assist sementara di musim ini. Berikut, hasil pertandingan La Liga Pekan ke-32, tanggal 29 April 2023. Osasuna versus Real Sociedad, dengan skor 0-2, kemenangan bagi Sociedad. LC versus Rayo Vallecano, LC 4, Rayo Faikano 0. Real Madrid versus Almeria, Real Madrid 4, Almeria 2. Pertandingan selanjutnya, antara Barcelona versus Real Betis, kemenangan bagi Barcelona, dengan skor 4-0. Berikut, Jadwal Pertandingan La Liga Pekan ke-32, Minggu 30 April 2023. Kadis versus Valencia, jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Sport 3, dan video. Selanjutnya, Villarreal versus Celta Vigo, jam 21.15 waktu Indonesia Barat, live di Sport 3, dan video. Selanjutnya, Espanyol versus Getafe, jam 23.30 waktu Indonesia Barat, live di BN Sport 3, dan video. Di pertandingan lainnya, tanggal 1 Mei 2023 adalah, Valladolid versus Atletico Madrid, jam 02.00 waktu Indonesia Barat, live di BN Sport 3, dan video. Berikutnya, jadwal pertandingan La Liga Pekan ke-32, tanggal 2i 2023. Real Mallorca versus Atletic Bilbao jam 00, 00 waktu Indonesia Barat, live di Bein Sport 3, dan video. Sevilla versus Girona jam 02.00 waktu Indonesia Barat, live di Bein Sport 3, dan video. Berikut daftar klasemen sementara La Liga Pekan ke-32. Barcelona masih kokoh di puncak klasemen pertama, dengan poin 79 dari 32 pertandingan. Peringkat kedua, Real Madrid, dengan 68 poin, dari 32 pertandingan. Peringkat ketiga, Atletico Madrid, 4 Real Sociedad, 5 Real Real, 6 Real Betis, 7 Atletic Bilbao, 8 Osasuna, 9 Rayo Vallecano, 10 Girona. Selanjutnya, urutan 11-20. 11 Sevilla, 12 Mallorca, 13 Celta Vigo 14 Real Valladolid, 15 Almeria, 16 Valencia, 17 kadis, sementara Getafe, Espanyol, dan Lc di zona degradasi. Berikut daftar top skor sementara La Liga. 1. Robert Lewandowski, 19 gol dari Barcelona. 2. Karim Benzema, 17 gol dari Real Madrid. Di peringkat ketiga ada Anes Unal dan Joselu, sama-sama 13 gol. Di posisi empat ada nama, Iago Aspas, Borja Iglesias, Fedat Muriki, sama-sama 12 gol. Berikut, daftar top asis La Liga Pekan ke-32. Di posisi pertama, Antonio Griezmann, 10 assist dari Atletico Madrid. Posisi kedua, ada Vinicius Junior, dan Mikel Merino, sama-sama mengemas 9 assist Rodrigo, 8 assist Lucas Robertone, 7 assist Lewandowski, Marco Asensio, dan Rapinha sama-sama 6 -sama asis. Itulah hasil dan jadwal pertandingan La Liga Pekan ke-32. Dukung terus channel ini untuk mendapatkan berita tentang hasil dan jadwal pertandingan lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, teman-teman. Terima kasih.